Assalamualaikum. Apa khabar semua? Yasin harap semua sihat? Duduk di rumah sama-sama kita puterikan rangkaian COVID-19. Apa khabar? Ismi Yasin Bronchi. Ismi, this me. Ini Yasin Bron. Tak tahu ia sesuai. Okay Hi guys, ni Yasin. Bagi siapa yang baru dalam channel Yasin Samron, Yasin akan banyak berleteh pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube. Okey, hari ni Yasin nak tekankan tentang mindset ketika buat iklan dalam Facebook. Sebab apa Yasin nak tekankan ni? Sebab ramai like -er Yasin, subscribers sin tanya soalan, kenapa ya buat iklan tak jadi? Kenapa buat iklan tak jadi? Kenapa? Uh, tak ada sale. Tetapi ada yang buat jadi, ada yang buat tak jadi. Pasal apa yang jadi gitu? first Yasin nak highlight tiga benda ni, tiga benda ni. Okey, dengar elok dan tengok sampai habis. Tak ada maksudnya overnight success dalam Facebook Ads. Tetapi benda tu akan ada kalau viral lah. <laughs> Okey, kalau nak jadi viral bukan dengan Yasin lah, dengan orang tapi masuk kat masuk Yasin kat sini, apabila kita buat iklan, kita jangan fikir, "Oh, iklan kita ni akan viral dah." Kita kena usaha sampai jadi viral. Faham? So kalau viral tu memang bonus gila rezeki hang. Huh? Ok yang kedua adalah Cuba dan salah Bahasa Inggeris try and error lah Sebab apa kena kena try and error Sebab baru-baru ni yang simpi Mentoring dengan satu sifu dalam Malaysia ni Dia cakap Team mereka buat satu kempen Satu aset Sepuluh ads Sampai macam tu sekali tapi depa tak apalah sebab depa ada team ni kita contoh one man show minis Yasin buat iklan Yasin edit video Yasin buat copywriting ah tu min min one man show memang lah tapi maksudnya kalau untuk betul-betul marketing kena macam tu sekali tapi kita ada cara lagi bagus iaitu dynamic kreatif boleh tengok dalam campaign conversion ah dynamic kreatif Di mana turun bawah ha, ni dia dynamic kreatif Dinamik kreatif ni dia boleh pecahkan uh, gambar, headline dengan copywriting berbeza dalam satu ads tapi dia akan cuba arrange yang mana paling better yang saya nak terang pun bukan dalam video ni tapi boleh try lah yang saya pun tak buat lagi nanti akan try yang ketiga apabila kita dah susah payah minis kita dah try and error buat copywriting A, copywriting B, copywriting C buat ad A, ad B, ad B, ad C tak komisen Gomez ni tak jadi tak jadi kak. Kena ingat rezeki milik Allah. Sebab apa ai singkat aku tu? Uh, untuk kepada follower saya yang nomo muslim. Kami uh, Islam telah mengajar bahawa walau bagaimana kami usaha pun sebenarnya wa walau bagaimanapun kami sebaik kami merancang untuk bagi iklan tu buat tapi kena ingat Allah Tuhan tu maha, lagi maha perancang. Dia lagi tahu dia lah sebaik-sebaik perancangnya. So, kepada siapa yang rasa dia kurang solat, kurang hubungan dengan mak bapak, kurang hubungan dengan pasangan yang bagi dah kahwin, tak banyak zakat lagi, kurang bersedekah bagi uh, muslim, tolong, tolong, cek balik benda tu. Cek balik hubungan apa tu. Sebab, Yasi bukan nak seimbang baik. Sebab benda tu efek. Seriously, Yasi cakap benda tu efek. Kalau time kita nak buat iklan. Yasin nak contoh terus story pun, nantilah bukan dalam video ni. So, kepada hampa dapat kat 3 poin tu. Dalam iklan Facebook, tak ada overnight success. Kedua, kena try and error. Ketiga, kena ingat. Dah try and error, rezeki milik Allah. Okay? Itu sahaja daripada Yasin. Kepada siapa yang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel Yassin Ambron. Kita jumpa di video akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Yeah.